Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat uh, Abang saya, bapak saya, guru saya, Habib. Sampai mau nangis saya, sebenarnya. Eh, Habib Arun, yang saya mati. Kemudian senior saya jin, Bang Mayor Saleh. Kemudian para Rabbi Harun, Habib, izin. Kemudian para ulama, para baik-baik, semua yang ada di sini yang sangat kami hormati. Saya terus terang aja baru kali ini, saya merasa gugup juga. Padahal saya di atas, kebetulan saya 2001 pernah menjuara tinju, sama yang memang bergetar juga saya ketemu Habib. Ya saya tahun 2001 juara, indos, juara tinju Indonesia. saya kebetulan di atas ring tinju namanya Roki tapi ketika saya berdiri di hadapan para habaib luar biasa sekali getarannya karena para memang betul dakdikdu. ya saya berpikir bahwa sangat luar biasa sekali malam ini kebetulan saya mewakili komandan yang tidak bisa hadir dan saya hari ini perasaan saya luar biasa sekali. Saya selalu berpesan kepada kebetulan saya Komandan Koramil Gunung Putri merangkap Cibinong. Saya untuk Koramil Gunung Putri Cibinong pelaksanaan kegiatan terkait Maulid Nabi atau itu sangat saya perhatikan sekali. Dan bahkan saya kumpulin semua para kades saya kumpulin semua para ormas maupun para masyarakat sekilain bahwa dengan maulid nabi ini jangan main-main dengan maulid nabi karena kalau setiap hari jumat itu kita dengar sekali ala nabi. kata Allah aku dan para malaikat bersalawat kepada nabi apalagi kita, kita ini siapa sehingga saya cukup bergetar juga berdiri depan Habib yang mana Habib saya telah mendidik saya untuk memang harus harus kuat dengan para umat kemudian dari tempat ini juga saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya Habib saya mohon doa juga semoga kegiatan kita ini berjalan aman lancar semoga Allah subhanallah memberikan rahmat barokah kepada kita sekalian sehingga mungkin mudah-mudahan hujan ini tidak turun juga sehingga kita bisa mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Habib Sumit ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini orang luar jauh ya? Itulah, itulah kawan tadi eh, Dan Ramil ya Memang kalau kita lihat tadi videonya Itu dan Ramil itu tidak tahu Tidak tahu kalau mau Diminta oleh Habib Bahar Untuk menyampaikan sambutan eh, Dia tidak tahu itu Dan baru kali itu terjadi Ya, dan Ramil diminta untuk memberikan sambutan di jamaah ya. <klihat> Tapi apa ceritanya yang namanya tentara harus siap apapun. Nah, itu sebelum sebelum acara dimulai itu itu ada video di sampingnya ya. Itu saya dengan anggota-anggota TNI termasuk dan Ramil di situ juga. Nah, ada dua dan Ramil yang hadir malam itu ya. Dan bahkan saya ngobrol-ngobrol sama Pak dan Ramil. Jadi Uh, di situ, Pak dan Ramil dan anggotanya juga membantu penyiapan kegiatan Habib Biljik. Kita ya, Habib Bahar bin Smith ya, karena itu mendadak cuma tiga hari penyiapannya. Sedangkan jamaah yang datang itu bukan hanya yang tadi di video, itu bukan itu sampai meluber keluar ke jalan itu, ratusan meter itu sampai keluar jalan raya itu ya, ke jalan ya, jalan umum. Nah, itu, itu pun karena dalam kondisi hujan. Kalau tidak hujan, mungkin sampai berapa kilo jaraknya. Kayaknya yang, yang hadir itu ya. Nah, itu tadi Pak dan Ramil. Ya, tampil ke depan. Nah, ada dua dan Ramil. Dan dua-duanya itu diberi kesempatan untuk uh, menyampaikan sambutan. Jadi, yang seperti ini dan diharapkan kawannya. Yaitu, eh, bersatunya TNI Ulama. Karena bagaimanapun itu jangan sampai dipisahkan. Jangan sampai terpecah. Jadi kalau ada miskomunikasi, ya ini bisa langsung di, diselesaikan. Dan bukan hanya TNI, termasuk Polri juga ya. Termasuk Polri juga bisa hadir tempat seperti ini. Kan ada Kapolsek. Karena saya yakin, ya eh, Habib Bahar itu kan ngomong apa adanya. ya Yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini Dekat TNI Ulama. Nah, mudah-mudahan ke bukan hanya TNI yang ada di situ. Ya, kalau bisa Pak Kapolsi. Katanya Pak Kapolsi juga diundang, tapi lagi ada kegiatan, jadi tidak hadir. Nah, keman, tapi itu kalau di situ ada TNI pakai baju lore, ada Polri pakai baju coklat, ada Ulama, kita kan enak dilihat itu. Jadi orang-orang yang ingin memecah bola persatuan Indonesia, itu mau mem memikir-berpikir seribu kali. Ya kan, khususnya mereka-mereka yang ingin merubah ideologi negara kita, ideologi Pancasila, mikir ya bahwa eh, yang pernah dulu hampir ya miskomunikasi antara kepala staf angkatan darat Pak Jenderal Durun dengan eh, Habib Bahar bin Smith. Nah, untung itu bisa selesai. Itu ada yang sengaja mau adu domba mau suasana biar eh, biar TNI dengan ulama ini menjauh. Tapi ternyata itu bisa diselesaikan semuanya dan sudah tidak ada masalah, ya kan? eh Faktanya nah, di sini ada anggota TNI dan Habib Bahar itu tidak ada namanya dendam ke ke, ke Staf pangkatan Darat Jenderal Luru tidak ada. Bahkan Habib Bahar bin Smith senang kalau ada yang datang ke tempatnya, ya silaturahmi siapapun ya siapapun baik TNI maupun dari Polri. Jadi mudah-mudahan acara-acara berikutnya ke depan selain banyak anggota TNI seperti ini ya buat para babinsa dan ramil mudah-mudahan ke depan ada pak Kapolsek, babinkamtibmas, biar apa semakin terjalin silaturahmi. Nah itu kawan, bagian videonya.